terbaru terupdate dan terhangat seputar Leslaw tentunya Baiklah para sahabat, dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini Ke pertama sahabat, ya, ada momen spesial cute banget nih dari DLST Perhatikan di pertama, wow, Masya Allah banget sahabat ya Ini ada momen yang luar biasa persahabat ya dari idola kita ini Yang selalu dijaga ketat oleh pengawalnya ya, yaitu Bang Lintar Wow, setia banget nih jagain bos. Luar biasa, mudah-mudahan mereka selalu diberikan kesehatan, amin ya alamin Masya Allah, mudah-mudahan selalu banyak juga orang yang mencintai, yang mendoakan, yang mensupport dengan tulus untuk idola kita Dalam postingan tersebut juga banyak sekali komentar, banyak sekali respon yang diberikan dari para fans Yakni dari akun Lilik 5099 Masya Allah, best semua pada jagain bunda, dedek, dan baby L Katanya tuh luar biasa Semakin bangga dan bahagia kepada idola kita Selanjutnya kita lihat juga persahabat terhunggan spesial Dari Ayah Gejora Ini luar biasa juga mengunggah sebuah postingan foto terbaru nih Waktu di acara Ya mengunggah sebuah fosengan foto cute dan keren banget ya Masya Allah Alhamdulillah kata Ayah Kejora akhirnya bisa liburan bareng keluarga besar. Alhamdulillah juga tentunya Ayah Kejora sebentar lagi akan mendapatkan seorang cucu ya. Luar biasa semakin bahagia selalu mengidolakan Lesia Bilar karena keluarga besar juga ini selalu kompak dan selalu solid. Dalam postingan tersebut juga banyak tanggapan doa yang diberikan dari para fans Yakni dari akun Rika FKA Mengatakan aduduh Bapak Mah Tos tiasa piknik Wilujeng Sarihasa Dayana Amin Masya Allah banget ya Doa selalu tulus dari orang-orang baik Untuk keluarga besar dari Lesti dan Rizky Gilar. Untuk berikutnya, kita lihat juga ada sebuah unggahan dari tidak alasi kejur, 2 dua jam yang lalu. Ini ada memposting sebuah postingan video nih bersama Kakak Bilar. Ini juga salah satu bentuk apresiasi kita bersahabat, ya. Alhamdulillah, tidak alasin Kakak Bilar. Ini, baby Moon, dihadiahi langsung oleh Raja Travel, masya Allah. Mudah-mudahan selalu sukses, selalu barokah, dan berkah semuanya Amin Ada kalimat caption luar biasa juga info yang dituliskan oleh Dede Alasi Kejora Terima kasih Raja Travel ID untuk hadiah pembunuhnya Jangan lupa follow langsung IG-nya karena banyak giveaway menanti itu Persahabat ya info Dari Dede Alasi Kejora kita wajib untuk follow akun rajatravel.id Persahabat ya dalam postingan tersebut juga banyak tanggapan komentar yang diberikan. Ada komentar dari akun Trevi Tri karlina Alhamdulillah happy holiday Leslar kesayangan, Sehat-sehat di sana neng Lesti Kejarabang Bang Rizky Bilar. Ini luar biasa. Trevi Tri karlina adalah salah satu orang yang selalu mendoakan, selalu mensupport dengan tulus kepada Lesti dan Rizky Bilar. Selanjutnya, juga komentar lain diberikan dari akun Kobas Basuki Surojo mengatakan, "Semoga suka dan semoga lancar liburannya ya, Kakak dan Dede, dan keluarga, dan semua tim. Amin. Terima kasih, Kobas. Yang selalu mendukung, yang selalu mensupport, yang selalu mendoakan juga untuk idola kita. Untuk ke kabar berikutnya, ada sebuah unggahan yang luar biasa juga. Kabar bahagia untuk kita semua. Masya Allah, persahabat ya." Alhamdulillah persahabat untuk acara tasbih Ramadan Abah dan Leslar Indosiar Ini masuk kategori program dakwa non-non-takso atau kultum anugerah syiar Ramadan 2021 Ini luar biasa, suatu kebanggaan, suatu kebahagiaan persahabat yang Berkah hari Jumat, kita vote di KP Pusat persahabat ya Semoga ada rezeki Leslar di sana amin Yuk tunjukkan Kekompakan kesulitan kita untuk selalu mendukungnya terbaik untuk karya-karya idola kita juga tetap support, tetap doakan untuk Lesti dan Rizky Bilar. Berikutnya kita lihat juga ada sebuah unggahan spesial dari guysnya Kakak Bilar tiga jam yang lalu mengunggah sebuah postingan momen video pop dance yang lagi dikerjain lagi beli es krim persahabat yang kata Kakak Bilar ini banyak tingkah banget dah buka gua katanya tuh bikin ngakak persahabat ya perhatikan aja videonya. Ini lucu banget para sahabat ya Masya Allah Sambil geleng-geleng kepala nih Pap dan selalu aja membuat kita bahagia Alhamdulillah Pap dan selalu tentunya memberikan kejutan-kejutan vitamin Dan selalu membuat kita semakin bangga terhadap keluarga besar dari lastar yang selalu kompak dan selalu harmonis Berikutnya juga kita lihat para sahabat ada sebuah unggahan luar biasa 2 jam yang lalu diunggah di gasnya dari LST Wow, bersama Bang Dery, persahabat ya Atau Didi Alasti Dimana Iyut Stay, katanya tuh Masya Allah banget ya, cantiknya Idola kita, aurnya semakin aur auran bumil cantik kita ya, Masya Allah, mudah mudahan selalu sehat Selalu dilindungi dari orang-orang Yang tidak baik Berikutnya juga kita lihat Persahabat ada unggahan spesial cidukan Vitamin manja di Turki Tepatnya di Hagia Sophia Grand Moskow, persahabat ya Selalu digandeng, selalu dirangkul, selalu dijaga dengan ketat nih oleh sang suami Masya Allah, mudah-mudahan pokoknya dua anak baik ini selalu diberikan perlindungan Selalu diberikan kebahagiaan Momen ini diunggah oleh akun Sabar.Tingan Sekolah Selar Ada kalimat ketsenjungi yang dituliskan Beginilah nasib mama anak dua Padahal banyak banget vitamin Tapi karena tugas negara mengantarkan anak pentas Jadi ketinggalan banyak vitamin d <laughs> Sama aja nih pesawat, ya Tentu tetap saja kita dukung Tetap kita support yang terbaik Berikutnya kita lihat juga Ada unggahan spesial dari Bang Ariel sahabat ya Wow, momen foto bareng Leslar Entertainment Pasukan Leslar semangat Kata Bang Ariel Bismillah yang selalu memberikan Karya-karya terbaik nih untuk kita semua Tentu seputar idola kita Dan berikutnya kita lihat juga ada sebuah unggahan dari Antv Info persahabat ya Jangan sampai lupa saksikan keseruan kisah Lesti dan Rizky Bila dalam cinta Abadi Leslar Tetaplah setia bersamaku setiap hari Minggu jam 4 sore Waktu Indonesia Barat hanya di Antv selalu dukung yang terbaik tentu untuk karya-karya dari Lesti dan Rizky Bilar dan persahabat ya kita juga tentunya masih menunggu kabar baik kabar bahagia selanjutnya terus stay tunjangan dengan channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru terupdate selanjutnya.